Halo teman-teman Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Kenapa TV-nya selalu aja rusak? Kenapa bang? Ini TV-nya lagi rusak Lah, TV-nya rusak lagi ya bang? Iya nih Eh ngomong-ngomong aku antar kau ke sekolah ya Oke bang Terima kasih udah antarin aku, Bang. Oke, okay, sama-sama racunnya baik ya. Hei, kau rambut jelek. Muka kau jelek. Emang muka anda cantik. Kaki kau pakai sandal. Mending pada lu nggak ada kaki. Mending pada lu nggak ada kaki. De kaki, de kaki. The kaki